Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh, jasih ya yang semantok. Eh, kakak, ulah gitu atau paneng? Kembali panaji yang perlu dihormat atau kakak? Hehehehehe, cak sarakin. lain gitu, sanadyan spesial kakak, pukus ngomong, ada omongan kiai tadi uh, mani nyeredap, nyeredap kumaha, jaksaragina senagi kakak, lango nyium tipisal lagi sakali, sarwajin nyium hajar aswad bahkan, lango nyium taranak, sarwajin eh, tamaruluk, dosara tujuh puluh eh, eh jaksaragina, kapa siak wai hayo nyium ai <laughs> lain gitu, maksud nama kakak, nengah hayo ngamalkan elmu beng, ada kiai tadi uh, jaksaragina, emang si anak sabar kali nyium ai <laughs> pokoknya sama kakak, <tuk> kamu harus diizinanku aku pun yang mau ade-adede enak dekat choppik kakak. Saya emang saya masih mengatakan yang kuat nyong air. Lah kakak, saya tidak kakak beri goreng yang ompok. Beri diri pariok, saya tidak akan diizinanku yang pukulan yang dikir. Saya kesalahkan, saya tidak mengatakan ibu, kamu harus diizinanku yang langsung kuibu pariskan, betulnya. Langsung tengok, benerin kacau aku lah. Kalau aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Insya, tak hanya ibu dandanya nanti, apalagi suasana malam Jumat, Bo Bo Bo eh, namun malam Jumat salah kita, sama masjid ibu Danda spre apa Parker Bila perlu berandang ini? Itu, pelakasul, fighter, kenangan rajin waktu bilang, Bila, bila perlu itakasul kebuang, maka yang industri. Eh, istri Eh asukel, gak amal, sprei, amal, amal, apa, amal, amal, amal, amal, amal, amal, amal, amal, amal, amal, amal, amal, saya rada selitam seprotan helang kuminak bayi nonggara bayi gong kok <tik> hijin <tik> rek makan salak itu <tik> sepulih giti-giti, salaknya ada berlebi <tik> bayi fresh, eh bayi gong siapa <tik> seprotan helang kuminak bayi fresh, ibu dandam yang rapih, pakai baju yang terentaran eh kumbahanan tajong helang katakai <tik> Seseharian anu ngegubruk, pindahkan helang ke kamar mandi, budak, anu maik baik, baik pindahkan ke kamar halut, maik yang naik baik, cakak. <tik> <tik> <tik> umpahan, maksudnya umpahan, ibu dadan yang rapi pakai baju yang parah alas pakai celana buntung, depan suami halal. Paper, pakai celana pendek depan suami halal. Melituh ke pasar baros, anu 10 ribu tiutnya. Jangan kalah sama gadis sa ga yang sa gak punya ibadah. Kenapa saya katakan gak punya ibadah? Gak punya malu? Cili gak manusia gak punya ibadah, Gak punya malu. Apa sama kita gak ada buntu? Gak ada pipi meringun mulus gitu. Pipi ngaji sayur. So kayaknya tidak Eh, maaf. Sok katanya tindakan adik. Puri impor di pesantren, pesantren Pasar Tren puri tinggi di jalan. Kursi aja, kursi. Kadang-kadang puri Isom Nago. Biar pribadi pasar. Ayo pipi ngaweni cegah dulu. Ayo bodoh, gurihnya abisin. Ah, oh, duri. Ayo buntak, dorakan untuk nama dari pimpi sekarang belum pernah benda, pelajaran yang kurir dia pernah jadi imam sholat subuh, pakai jubah, pakai sorban, pakai saudah, balik macet tasbih, suparombo, suparombo, sudah, eh cengkat, cengkat, ayam udang, borang pakai beris pakai Aja putih macam-macam, daripun dia itu kayak Kok si ajol Pak Ustaz, anu kumong waktu baheula salat subuh cak, ay, ay, sya, lari pake, Pak Ustaz. Lari Beh, jantung sehat, jantung, sihat, sihat. jantung ay, Betul apa tidak? Betul apa tidak? Eh kadang-kadang maaf kita ini dihancurkan dengan pakaian betul. Tahun 88, 88 datang caranya Cut anggap nyut-nguhur nganggap posen cut-pray diganti ku prai-cut posen prai-cut diganti ku prai-pray posen prai-pray diganti ku cut-cut posen cut-cut diganti ku cut, cut-jal anggap na mecut, nguhur, na bun yaaah eh, pula gani, pakaian islamah dianggap pakaian ketinggalan zaman, coba di ye didiye di lemur nengar ke? yaaah karyo panjang, karyo panjang. Ayah, anak muda, pakaian kos, pakaian rasulullah, pakai jubah, pakai sorban, pakai saudara, pegang Quran, karena kan di mana, kata pemburu hantu. <tuh> Betul, pakaian Islam tadi adalah pemburu hantu, namun Ibu mah Masa, Ibu masalah, asup tak kamar, ibu-ibu siapkan, dan pakai minyak sengit. Pakai minyak sengit, ah, kocok kegelapan. siap pakai listrik, pakai sedok-sedok ibu dan yang rapi siap menyambut seorang suami ditanya anak, ma, mana, kondangan, kondangan, kondangan salu, Eta standar, di mana ma, di masjid, naik kapal ma, naik goblok, gunanya bayi morninan. Salah dibalik langsung disambut cakuram Ah, Sambut pahala yang luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah uh, Masya Allah Ini maulid, maulid ini punya ibu-ibu Sebelum baginda Rasul lahir ke alam dunia Etak awewek Oh hargaan Betul-betul tapi ketika lahir baginda Rasulullah Awewek diangkat derajatku Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ya. Maaf, maaf rasa puhancak Budakho sudah berpikir. Ibu kau Wanita yang mulia Derajatmu Tiga tingkat Dibanding Kau mengandung Melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi Mengandung lagi, melahirkan lagi Eta judulah awwe berkian Oh berkianlah maksudnya mah ma? Ibu ini diagungkan uh. oleh Allah Ibu ini diagungkan oleh Islam Alhamdulillah Karena ditanya Rasulullah kata sahabat Rasul siapa harus dihormati? umukan. Um Sabi Rasul, Ummuqat Sabi Rasul, Ummuqat Karak Suma Abika ibu disebut tuli kali, bapak disebut sakali. Insya Allah ibu diangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Robal, ya Robal, Amin. tapi dengen keunggusan ruti. Namun kermaja quran digorok dengan kushalaki, contoh kermaja Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim yusantihu lillahi ma'bissamawati wa'l ma'abzinu al-awamdil manikil kutu sinu'ajijin wa'hakim. Caksalaki, Ma. Tutupkan Al-Quran, sampurkan salat. You understand? Tukang akan sampur, then you just Ulah bahasa kita, termasuk Al-Quran, tambah makan lebih biar di ilmu hukum. Aku lupa, insya Allah, insya Allah, Tak Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya sarwiti Awas Allah, insya Allah, insya Allah, hormat Allah, insya Allah, insya di insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Punten osok Jujur, emang parah. Kadang-kadang masalah diasuh tanpa pakai pihak dihitutan. Cek dulu deh, cak salatnya neng, tapi dia dihitung hitung. Nah, karena udah familiar, cak salatnya gue udah neng, jadi gue juri guru. Bener-bener, hormat salah, insya, insya. Itulah kuswatul khasanahnya Nabi Rasulullah s.a.w. Begitu pula Pak, Bapak-Bapak, wih di mana ayah majikan saya pula sokogorowokan. Ima sokogorowokan. Kaharuk, kaharuk, tarwit. Witi, tarwiti. Kanya ini pemajikan. Kaa, kaa, kaa. Lihat baginya Rasulullah Ketika pulang dakwah dari mana-mana, melihat Siti Aisyah sedang tertidur lelap. Rasul tidak berani memanggil Siti Aisyah. Teguh sarek diharapkan dengan lantainya. Tanah lo luar biasa. Akur tante orang dia. Rasul akur tante. Belum pernah marah terhadap risau rongga. Risau rongga itu adalah setiap saat ketika Rasul berangkat ke masjid. Risau rongga ini adalah wujud rahim rasul. Rasul Alhamdulillah, wira-wira. Lamunkan aja biji hukum, orang ini. Wah, sekarang alihulah juara siapa? Benar-benar jauh, oh, masya Allah. Bahkan Rasul sampaikan, cek layar seorang. Aduh oh, oh, oh, oh, oh ima, orang oh, dia oh, oh, oh, oh. ya orang baros ulah minum di, ya <tuk> <tuk> Terus <tuk> nomor kedua cakang yang rasul, lamun kurang, lebarang dahar yang minum kudu makan lengan katuk. Ada berapa? Ulas seserian bayar. Kurupun yang hasil di haji. Barang dahar yang minum kudu makan lengan katuk. Li anasaytona ya kulo wayas robu bisimalih. Karena membarang dahar maka lengan kenca Minum maka lengan kenca Eta pagawean seh Pertanyaanku lah ya pertanyaan. Ibu kapasar pasar baros Di pasar baros melik es kendol Disedot bari diukta bari nangtung. Iji tadi aku takut kamu rasa Beri lho bapak Repot aman ini gitu. Entah jadi contoh akhlak anak dan jika dia anak anak, mulai orang pasca yang salah lagi ulah sok diharapkan. Itu apa siapa? Insya, insya. Pan anak teh ningali indung jen papan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? entah wajar anak kurang kudus selalu mengerti mencontohkan anak-anak kita yang baik, insya Allah. Bo, bo, bo, kuring ibunya ah terkasal lagi. Jawab, nyata kasal lagi. Ka anak karunya apa ante? Benar? Ular ganeong, Pak, eta pemajikan kurang ngomong nama ke Anak Tahunya, tapi giliran anak mentah jajan ngaran binatang tidak sampai tahu anak tanah. Benar, betul. Cak Anak, Mas. Ma, jajan, cak itu, Bang. Jajan, ya, jajan, jajan, dasar jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, monyet jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, anak, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, Haji salah urang berarti bapana Dalam kurung berarti entah kan warga Buah-buahnya iya cara mage Bila gua ya keimau Ya Allah Ayy, kamu ngagorokin anak sih bagus Ceng, kasir, kan disayang Gitu, aja jentuh ya anaknya jendol itu gimana kasar ya, kasar kalian main kali sedot ulo gelis nek gelis kali saya itu ulo kau lang kelimah kita jaga tak kerasa ayo bahasa anu bagus bahasa anu anu bahasa anu saya insya insya Hmm, Masya Allah Laman ura Ke anak bagus Insya Allah Menurut anak kurang Bahan jadi bagus Bahkan bukan hanya bagus Bahan buka anak Soleh yang soleh Amin Ya Robbal Ayah budak santri Jadi ayah Pemuda ayah Dan kasih pemuda Menyengan Kabogoh Ulah asal jenis Baik Menyengan nusoleh Cakulama buka Kabogoh Mang nu jorek kemudian sejauh Oh kira sejam ya usia menit eh, makaman bener bisa. Bisa. minggu udah panjang seorang ambai jadi video di angker pas bisa eh, di mana nama neng? tadi tuh Setruk-setruk siap. Hehe, <laughs> eh, jadi pamajikan kan mau gede banget ya? Benar, di balik review di pasar kaget ke, atau di pamaji yang gede pasti bukan arahannya. Arahannya, arahannya. <laughs> <laughs> <laughs> ya Allah, tayangan anu soleha inisial. Mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya para penelitian di sini termasuk golongan umat bagi Rasulullah seluruh bangsa-lomba amin. Dengan harapan orang dikumpulkan dan tempat kita, Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, Rasul hadir di depan kita dan nanti akan memberikan rahmat terhadap kita. Amin. Ya Allah, ya Roban, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para penitia yang diberkati oleh Kang Ade dan teman-teman yang lainnya, kita doakan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah umurnya, diberkahkan umurnya ditambah milik rizkinya diberkati kehidupannya dan jua maaf semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya ditambah rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala hey. dipanjangkan umur aku gusti Allah Subhanahu Wa Taala Bismillahirrahmanirrahim Iya yang Yang kedua terima kasih kepada kru sound system yang telah mengatur strategi sound system. Lumayan sih makan adik membayar Alhamdulillah sonar bagus, tapi bagus, kurang sakmat tuh. Insya Allah kita doakan tukang soldi angkat derajat Alhamdulillah Ya Rabbal Ibu dan Bapak yang penasaran dengan ceramah saya Yang punya TV besok setel di Indosiar Jam 9 Insya Allah saya tidak ada <tik> Lantera lampu-lantera dikulungi para patan Hampura abdi-hampura pilih ayah kalapatan dari Banten menuju Kudus pulangnya naik mobil hampir dan di sini, Ayah Kudus sudah anpa kasut terkaca mobil jalan-jalan di -jalan Jakarta di Jakarta meliburkan saya nikim ya. sama politik ya, 5 juta ulasan sampai kurang itu saja yang dapat saya sampaikan di pulangnya lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidahan Umar mobil dakwah di tadi semasalah waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.